Pedangdut muda Lesti Kejora yang banyak mendapatkan cibiran dan bulian dari banyak pihak Kini memiliki satu keyakinan Atas langkah apa yang diambil adalah merupakan bagian dari usahanya dalam mempertahankan rumah tangganya Lesti memang banyak menerima kecaman dari para netizen Namun Lesti tidak memperdulikan hujatan dan kecaman netizen itu Bukan lantara Lesti sombong atau Lesti tidak memperdulikan netizen namun Lesti sendiri memiliki keyakinan dan sikap dewasa yang menjadikan Lesti mengambil langkah memberi maaf Bilar. Namun lantaran Lesti menyadari setiap manusia itu memiliki kekurangan, kesalahan dan hilafan. Atas dasar itulah Lesti memaafkan Bilar dengan harapan, Bilar akan menyadari kesalahannya dan memperbaikinya di masa mendatang. Dalam unggahan video yang beredar di kanal Youtube, dengan lantan Lesti mengatakan, Masa bodoh, orang saya gak minta makan sama mereka, itu kalimat yang terucap dari Lesti, ketika didesak awak berita, ketika bertanya apa alasan Lesti mau mencabut laporannya. Dalam video itu terlihat Lesti agak emosional ketika menjawab pertanyaan itu, bukan karena tak beralasan Lesti bisa mengatakan demikian. Namun sikap para netizen pun seharusnya bisa netral, karena perasaan orang lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti perasaan kita. Sebesar apapun dukungan kita kepada seseorang, namun tak bisa juga kita memaksakan pendapat kita pada orang itu. Terkadang menurut diri kita benar, namun belum tentu kata orang lain. Semua itu hanya waktu yang akan menjawabnya, apakah langkah Lesti itu benar atau saran dari para netizen yang benar. RR99 channel hanya menyajikan dari sisi yang netral, tanpa mau menyalahkan pihak Lesti atau menyalahkan pendapat dari para netizen, kami hanya mengajak kepada semuanya untuk sama-sama saling menghargai sesama kita. Jika ada orang yang menurut kita salah, wajib kita ingatkan, namun jika orang tersebut tidak mau menerima masukan kita, ya sudah, kita hanya sebatas mengingatkan. Begitu juga ketika ada orang lain berpendapat, maka kita tidak dapat memaksakan pendapat kita pada orang lain. Bagaimana pendapat Anda, tetap semangat, dan tetat kita jaga persatuan dan kesatuan dengan mengawal dan menjaga NKRI.